Dek, kumaha? Napi kayaknya orang yang jadi PNS. Heeh, aing ketenya. Oh, nasib orang bunyi jore. Ini seiringan bagan, nangis ke angka jadi PNS. Ari orang mancan. Etak eh, like gitu. Udah, aing jatuh gampang. Jadi PNS butuh proses. Kumaha ya, dek, solusinya aing balari ngomongnya para rusinya. Makanya nih, isukan ayat TCPNS deh. Nah, kebenaran aing boga kawauhan. Kawauhan, kawauhan, kawauhan. Jelama pinter tukang nyareat, gak orang bisa diangkat jadi PNS. Ayahnya di Kulon. Ah, lu no, balik ya, sakti mana guna, teman pokoknya mau percaya ke anak nah, dukun ya. bisa nyareat, enggak, contoh tetangga aing kemari datang jadi pemulung, akhirnya jadi bos. Bos naon? Bos mulung. <tuk tangan> <tuk tangan> Asal wakilnya wakil, ternyata pakai head. Langit pokoknya masih ya, percayakan angin disyakin pokoknya emas Eh, mau bisa mulai kikituan musrik ah tangkuran sih, emang enggak segenap pokoknya emas kurang berangkat, putihnya ibu tuh. Oh, angin kira beberes banget. Astagfirullah, ih ya budak kudu dilaporkan ke Pak Ustadz. Bakalan malu, sedikit budak. mobil lagi bagus Oh, oh, bah oh, bah ba. ba. ba, SMA ya? ya, Kedeng, Mbak, ya perlu lah, ya orang Cara Alexa dirinya, bah nah aja amat mati uknak. musim corona, aku jaga jarak kurang teh. Jelas kan, perlu naon sih ya. Jawab. Kurang dua yang jadi PNS bah. Tapang tapang kau saralya mau pantas jadi PNS, jadi caropet we ya. ya serius, ba, bawa lah di bawah ker, eh, orang keresararius sih ya, bah ah gampir ya tamadah eh benar tuh bah penting ya jam 12 datang sararia kamar kambak pukuk bu abah di raguan nawan nawan bah persyaratan apa disemawa awak doang nggak sia kosanu gablek duit waik ya enggak satu bah orang siap siap lah iya ya enggak sih orang pamit baliknya bah apa ya saya harus apa balik etas saya mah aing meninggal orang patut amat Ah, Kabeneran apa? Ustad, tad, tad, tad, tad, tad. Assalamualaikum Tad. Kedengtad ada Baru dak ritual datang ke dukun. Astagfirullah. Anu bener kapsul. Mohon tad. Wah ya napa ngelingkan? Ira hari itual nak. Dengeng -denge mah, petinggi iya Datang ke makam baku. Ya enggak sekali samparkan. Oh nuhun atau tad. Abdi bawa welanya tad. Tah. Dan ayo, sadidina. Alhamdulillah, di kaler. Coba tempo kan joreng. aku, naon dukun bahasa mun tang. Coba aku sia. Anya nyau dukun ngocak mana gedeeng jauh di jungjung, yang -jung, yang setia hei coba coba kadisya, aing- yang ngobrol aditang koreksia, mau ngadele banget aing cing mikir, emang banget aing udah ada yang mengoleh kadisya, kok lagi kopiak mau kecetak mas hmm. malah ngajeruk baik sia tekunnya, ho, iya baru udah, kaya nggak di panen. yang yang yang jadi sia di Dilihat koin sih Astagfirullah. Jor mantuk, gerang ejo. Eh sejuk, eh panas. Panas, panas, panas. pemuda pemudi juara nih nih nih nih, ake-ake like, comment, and subrek CBS production SUBREK BOSS trepot gak di subrek mah